niati ke Tuwai Mu'adh bin Jabal niku ta'alau bina nu min saatan tetes sak Mu'adh bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng tetes ngaji kata sing ini termasuk nambahin apa iman ya ayyuhalladziina aamanuu wa aziduu imanakum wa sallallahu alaihi wa sallam ali salatu nabi pasal 5an moto salam sirakat teh alam nabi tasliman kelawan moto salam saya ulu itu disenggol di Jawa Barat, ya. Allahumma sholawat Muhammad Wasallim, salim minimalis. Allahumma sholawat sholli 205. Terima kasih dengan alam Muhammad, terima kasih Muhammad. Wasallim bilang, 2000 salam, banjirnya kan? Untuk mari ini salaman. mumpung bareng boleh jadi, 400 salam. Kalau umumnya kiai itu, umumnya ulama, 1 umumnya siapa saja. Orang baca sholawat itu kan karena tadi hanya sholaman. fadilahnya hati itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke roh 21. Maka Allah membalasnya memberi dia solawat sebanyak hmm. 10. Banyaklah ya. apa dila solawat. Oke okay, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita tidak bisa ngapikan itu. Dan itu luar biasa. Saya pernah matur ini pas acara halnya di Habib Masirwan Aganya, bulan yang disuruh isi saya karena penambah. Soalnya. Dalam cara kitab et, ya. nah, hanya Kitab, namanya kita Kitab khusus. Nabi itu diutus setelah Nabi siapa? Nggak jawab ke situ. Bisa, di Tuhan gitu kan? Karena umatnya over mencintai sampai dia ke Tuhan. Lalu oleh orang Yahudi, Isa itu dianggap problem apa Tuhan? Problem sampai dia ke anak saya dan Sampai orang Yahudi, niat ya, mem menghuni. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dia ke anak Tuhan. Sehingga ya. Yahudi sangat membenci Isa karena dia anak Rasulullah jadi Nabi itu setelah Nabi siapa? Nabi Isa Tentu kata Rasulullah Zaman Sugeng La tutru neka ma'atro timnasor Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang yes. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan oleh Nabi melecehkan yes. Nabi Isa Apa pilihannya? Ini kata kitab Kitab Boda kata saya Sarannya Iviah ya, yang dikarang oleh saya Muerta berhasil gitu Itu, itu burunya kita sangat saya ke beliau itu sekitar enam, enam. misalnya <tip ngerti burung> saya bangun wesuper ke Pak Kemas Komando bang Pak Dar tuwa waktu makan saya jadi tidak dapat. Ya saya ulang lagi ya saya misalnya saya bangun wesuper ke Pak Kemas Komando ke Pak Dokter Pak. Ke tuwa ke saya jadi. Jadi saya jadi itu alim-alimnya orang Mesir tapi belum dunia kita itu punya murid di antara santrinya itu orang indonesia, orang jawa, punya kiai siapa, abdud manan Yaitu manan ini yang nanti punya cucu namanya bapak pun, no? itu muridnya saya itu jadi kudunya orang indonesia itu yuk alim maka, masuk orang Jogja ke alim yuk haram gurunya mbak Zubair itu ada yang orang Jogja namanya Syekh muhammad bagir Jogja jadi saya yasin bin isa alfadarisi yang terkenal itu muridnya Jogja saya yasin, saya musli dunia, ahli sana, dunia saya yasin, dunia sana Al-Fadar itu muridnya Sehbakir Nur Jogja Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang pantura. Termasuk bagian yang muridnya Biyut-Biyut saya Biyut-Biyut saya juga sama Rasulullah biyut saya yang putus itu termasuk Itu cerita begini Saya ulang lagi ya, berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa? Isa. Isa itu oleh Nasrani dilepihkan sampai jadi anak Tuhan atau Tuhan dia ya, uji melecehkan Isa sampai dia bunuh karena anggepan. kata saya jawabin ini Wabarakatuh sholawat, sholawat ini akan menjaga umat ini ilahi umil dan tidak akan salah memperlakukan nantinya. saya ulang lagi ya sholawat ini akan menjaga hadir umat, umatnya Rasulullah maksudnya dan ini akan menjaga taubatnya ilahi umil Bukti kalau kita senang nabi adalah kita baca solawat. Baca solawat bukti senang apa bukti melecehkan. Senang Allah Uma saw. Ada yang ngasih malam. Nyawal saya dina. Uang Terus kedua posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Bukan Alimi. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma Uma saw. Allah, Muhammad hanya Abu Uma dan saya mau ya Allah, engkau pemberi berilah sholawat engkau kepada Muhammad Allah pemberi, Muhammad penerima jelas siapa Tuhan, siapa Nabi artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menurunkan Muhammad enggak, barokahnya Paham so -ah. ya bukti ta'bim ya bukti tawfit jadi saya berbicara sholawat ya barokah ta'bim rasulullah bahwa begitu beratnya Rasulullah mendapat sholawat dari Allah bukti tahu ketika Muhammad apapun hebatnya tidak akan yartaki lada rujatir rujudia dia tidak akan jadi Tuhan karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad Allah memberi Tuhan Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di saya tahu untuk ijazah sholawatnya ayo ya Ketemu jualan mau kode langsung wali, si amatir asli dede sohwalis ahomah, jadi wali. Karena tidak ahwiter ahwali, mau nengok ahwelas. Itu hibahnya ulama, makanya saya itu nggak bisa dari berulama. Ulama itu beda cara pandang, malah jeda berpola bisa itu. Itu kat tradisi ulama, beda nggak tradisi ulama jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholahmat itu karena tadi dibuktikan kalau kita tadi membaca sholawat. berarti kalau kita proporsional siapa Tuhan? siapa Muhammad jelas kan? Allahumma ya Allah berilah salmohol, berilah sholahmatmu kepada Muhammad mungkin umat ini mendudukkan Muhammad sama dengan Allah mungkin dengan seorang seperti itu redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan siapa Muhammad kata saya jadi itu Rasulullah wa Injil lah tetap tetap mustajil di luar waktu apapun hibahnya derajatnya seorang muhammad Rasulullah tetap dia hidup pada waktunya Allah senarang si saja di Kutune lagi dan doang hal itu cara pendek seperti tidak agama ini aman tidak akan mengalami gaya las ini juga agak akan mengalami gaya ya, hmm, hmm. ya makanya di sini ulama-ulama yang tidak masuk itu digoda dan maka adun nasarabi nabi ini waktu dimasih tamat sandi wadagimi dan ninggal nasirok maka yang berkoroknya tidak akan nyongkau-nyongkau yang masuk akal nasirok gak apa kamu ngelak nabi berlebihan tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang nasron yang ketika kamu menguji nabi seakan-akan nabi tutup dan islam tidak akan ngalamin itu barulah neng rasulullah sholoko wadim itu kata saya jadi itu luar biasa jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahubah kita pada Rasulullah tapi sholawat adalah penjaga tahu apa-apa itu bahagia itu sendiri jajah kurang mumpung Rasulullah ada bedanya sama Allah wah saya itu baca kitab itu sampai harus wah, ini dan saya yakin itu sirron bin asrolin ulama itu tidak apa ya beliau tahu itu karena ulama itu nul gitu dan kita dekat sekali sama yang al-Hakit saya al-Hakit itu, waktu itu sekitar 1.300 pas, ah, 1.300 berarti kalau sekarang baru 140 sekarang 100 seratus, 40. berarti sekitar berapa kalau 1.300 baru 100 empat kan, kalau misalnya saya, misalnya saya bangun Mbak Siber, di Fakit, 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25 dunia umur 50 berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? ya kan? berarti 50 tahun kan? ya, ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan rong pulau salah dunia umur 7 berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun 400 hmm? 144 jadi lihat, lihat saya kan menghitung sana itu caranya ya kan sekarang baru 140 padahal saat kita sampai beliau berapa? 8 nah iya, logikannya tadi per 100 tahun itu, kan sudah ada yang ngaji, kan murid sudah kado umur 20-25 karena murid alim ini kan ketemunya sudah sama-sama alim lihat-lihatnya ke Jawa kan alim di Indonesia, terus ke Mekah itu sudah apa? Alim, terus ngajinya itu ngajikan alam-alam Kalau Pak Santri, saya gijik, gudu, langsung ngolong Arap Jadi ini Arap, kaya super taksi Bisa, nih, mau kaya, kaya Antut, nung tangan, itu Setelah Arap, kaya Oh, itu kalau di tradisi keluarga Sarang-keluarga saya Masalah, nggak boleh Harus Arap jijik, apa-apa? Anda, dong, akan Alim, jowel, semua, makan, ketemu Arap, super Bang, mau bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, istero sawarsa capek oh ikut kojini orang loh terus kemana dia nih orang takut mana takut nyimun lagi ya jadi jelas ya jadi insyaallah allah ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang asroh dan orang yang dijadi dia Rasulullah itu sahut ini Prioritennya kisiter. Gimana sih berlatih yang ada tuhan? Sehingga tinggal sengsian mengubuh. Nah ini dijaga oleh sholawat. Jadi takdir tidak bisa menjadi. Rasulullah yang jalan tetap tetapi ilah anakmu tak jadi ilah mati. Apapun di baca Rasulullah tetap betul rohmat. Bukan apa artinya kalau kita mengatakan ya allah beri nas ke Rasulullah Muhammad tentu itu bukti maaf dan bukti siapa allah yaitu bungkering. apa di baca nabi jadi jelas, untuk apapun hikatnya tetap aduh